Assalamu'alaikum bib salam warahmatullah wabarakatuh izin bertanya e, kalau misalkan suami e, merintahkan sholat kepada istri terus istrinya tega sholat-sholat gitu bib double pahala dosanya double itu sikap suami gimana bib kalau bisa itu Nabi SAW mengatakan gebuk tapi jangan sampai bertanda gebuk tangan ini apa kaki tapi jangan keras se-apa, gebuk, itu masalah syariat, masih nggak mau juga pulangin ke rumah orang tuanya didik, kalau nggak mau juga pulang, pisahin tidurnya dari kamar kita, masih nggak mau sholat juga, terserah, mau masuk talak atau nggak terserah, tapi yang jelas ini masalah syariat, kalau dia ngel apa ngelanggar dari apa yang diperintahkan oleh seorang suami, dosanya double, tidak mendengar perintah suami, dan tidak mendengar perintah Allah Subhanahu kalau misalkan suaminya bilang gini Bib saya pulangkan aja gitu ke ibu bapamu gitu ya, itu jatuh jatuh talak nggak Bib pulangnya dalam arti apa disuruh nginep atau itu itu kan banyak pembahasan pulangin ke rumah orang tua apa maksudnya disuruh nginep sana atau mau ngapain kan yang tahu kan hati seorang suami gitu kan ya Bib terima kasih Bip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya Habib hmm. Ini uh, apabila kalau orang yang udah rumah tangga kan biasanya katanya ganjarannya 27 derajat ya di itu sholat hmm. segala macam nih apabila suaminya sudah meninggal nih seorang istri ditinggal suaminya udah meninggal Apakah itu tetap dalam swatnya itu mempunyai ganjaran seperti itu 27 derajat, apakah kalau memang harus 27 derajat Berimam nggak harus... enggak. enggak, sendiri di rumah sendiri. gitu Tetap dapetnya sendiri, tapi sendiri. pahala yang udah dilakukan berdua sama suami akan menjadi calingan besar nanti di Omil gitu. hmm. ya? Ya. ya, paham ya? ya. Satu lagi boleh? boleh. Ya. Ini saya punya teman, teman itu biasanya ikut ngaji, ikut kemana-mana gitu ya, ya. Tapi eh, suatu hari suaminya itu melarang dia, dia bilang gini katanya, itu di negeri Arab, di mana juga kalau perempuan tuh di rumah aja gak usah berang abring ke sana kemari katanya gitu. Udah kamu kalau ngaji di rumah aja lihat Youtube juga bisa katanya gitu. Tapi padahal dia kalau mau pergi suaminya kan kerja, jadi dia udah nyiapin segala macem, dia pengennya kayak kita-kita ngaji seperti ini gitu. Hmm. Tapi suaminya melarang katanya udah gak usah dia lari Youtube aja katanya. baik baiknya dia. perintah adalah perintah seorang suami ya Anda nggak pernah untuk mengajarkan seorang istri untuk durhaka sama suami karena setiap perintah dari suami itu adalah perintah langsung dari Allah karena keridhaaan Allah ada sama su suami dan saat seseorang itu selama dia masih bisa menjelaskan Jelaskan Jelaskan Kenapa saya butuh majelis saya butuh ilmu saya butuh guru untuk apa untuk anak-anak kita untuk saya berbaktinya sama Suami bagaimana, kalaupun dia kekeh nggak usah lihat aja di YouTube jalanin, ya. Jadi nggak usah dilawan, selama kalau dia bisa ngasih ngasih, maksudnya ngasih Mustafa ngasih satu uh, kalau kita bilang apa ya keyakinan kepada suami silahkan. Tapi kalau tetap suaminya kekeh nggak, udah nggak usah di rumah, di rumah. ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sebelumnya kenalin, web aku tuh mahasiswa IAIN. Terus kemarin tuh ada praktek untuk mengkonseling salah satu masyarakat kita. Gitu. Nah terus adalah satu Jangan ibu -ibu. bilang konseling, yang lain enggak ada yang tahu. Konsultasi. Gih. Konsultasi. Ini ada orang Cidahu, ada orang Luragung, ada orang. Gih. Terus? Nah, datanglah satu ibu yang bernama kita sebut Ibu N. Nah, Ibu N ini. ke kayak disergap. <laughs> Inisial N. Iya, mengidap penyakit namanya psikosomatik, penyakit fisik yang disebabkan oleh pikiran negatif. Nah, awalnya pikiran negatif itu datang dari judgment susah ya Judgment itu prasangka Iya, prasangka buruk dari suaminya Nah, kira-kira menurut Habib gitu ya, aku tuh harus gimana untuk memberikan saran ke ibu beliau, eh ke ibunya, karena kan aku juga belum menikah gitu, jadi aku tuh kurang tahu kondisi rumah tangga tuh seperti apa Terima kasih Baik ada seseorang berarti psikologinya terganggu Karena tekanan dari seorang suami Karena dampak pikiran buruk seorang suami kepada IS Oh, ntar nih kalau lu keluar nih Lu ntar selingkuh nih Lu ada perempuan nih Lu ada laki-laki ntar yang lu kenalan ah, Lu bilang aja mau gini nih Saat itu terjadi Itu sampai itu terjadi Sampai terpatri Dan istri tersebut tidak bisa berbuat apapun dan apa yang telah diracuni dalam pikirannya kemakan maka dengan ketakutan itu dosa besar seorang suami merusak uh, apa kejiwaan seorang istri sehingga dia tuh jauh dari sosialisasi nggak berumah tangga di rumah tangga ngobrol seadanya ke tetangga nggak bisa mau ngapain nggak enak udah pikirannya jadi buruk aja ke orang ter itu kan semua karena terdoktrin karena dimasukin terus ke dalam otaknya, itulah yang jadi. Contoh, contoh ibu punya sampah. Sampah di rumah, ibu taruh di luar. Pertamanya satu tisu. Besok ngasih lagi satu tisu. Besoknya lagi satu tisu. Ini kira-kira tisu bakal banyak nggak tuh di luar tuh? Numpuk luar biasa. Kenapa? Dan itu yang akan menjadi beban. Dan itu yang bisa apa? menggoyang kejiwaan. Sehingga orang tersebut ketemu orang suldan aja. Ya suruh sama tuh ibu istighfar yang banyak, minta ampun kepada Allah, kasih masukan positif dari uh, siapa? Uktinya nih kasih masukan yang positif kepada ibu tersebut. Bu di luar ini nggak seperti itu loh, bu di luar ini banyak orang-orang baik loh. Bih di, di luar ini banyak yang begini-begini, kasih kasih kasih aura positifnya, bahasa-bahasa yang baik. Insya Allah ibu tersebut punya keyakinan, punya keinginan untuk sembuh insyaallah ya Baik Habib terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada lagi Assalamualaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh Kalau ada suami yang enggak mau kerja nyuruh istrinya TKW gimana dia tuker sama mangkok ada suami enggak mau kerja suami itu Malah nyuruh istrinya kerja. Keluar negeri. Ada ya laki begitu? Ada ya? Ada. Banyak? Banyak. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah. Seorang suami tugasnya itu adalah memberikan nafkah dan banting tulang buat keluarga. Bukan banting tulang istri. Paham ya? Jangan dijadikan istri itu sapi perah udah ngurusin anak, yang bunting istri, yang nyari duit istri, manfaat laki apa? Ya, Bip, kalau ada yang begitu saya cuman mau ngasih tahu karena itu suatu perintah, maka setiap perintah itu adalah kewajiban untuk dijalankan oleh setiap istri. Dan saya cuma bisa, Habib cuma minta, ya Allah, berikan suami tersebut rezeki yang berkah, yang banyak yang halal. Insya Allah, keluarganya jadi keluarga yang sakinah Nama warahmah, nggak ada yang salah satunya harus ditinggalkan. Insya Allah, udah itu aja sih, Teh. Enggak mau ngomong banyak-banyak, ntar salah lagi. Uh, ada lagi, ada lagi, Wi. Kalau uh, suami disuruh sholat susah tuh? Suami disuruh sholat, ah? Yeah. Susah, susah banget disuruh sholat tuh. Lagi siapa haknya seorang istri nyuruh-nyuruh ngomong yang baik, yang ini waktu asar udah mau habis nih yang nih. Ya udah ntar, yang jelas udah yang penting udah ngingetin, udah jangan. Yang ini udah subuh nih lewat subuhnya ini cepetan ayat nggak boleh begitu ngomongnya yang baik yang matahari udah mau keluar nih yang bahasanya yang bagus kan ingetin ingetin mungkin dia lupa kalau dia nggak mau ngerjain juga urusan ibu seorang istri kepada Allah selesai adzan itu apa sih panggilan panggilan itu berarti kan pengingat saat saya panggil Halimah Nanteng nih Halimah Datang ke saya Panggilan Jawabannya apa? Iya Habib, kenapa? Karena sesuatu yang ada sebutan panggilan Pasti ada suatu perintah Pertolongan yang harus ditolong Tapi kalau perintah yang telah disampaikan oleh Allah Melalui azan atau panggilan yang dilakukan melalui azan Berarti panggilan tersebut Untuk mengajak kita Berdekatan, berjumpa dengan Allah di dalam sujud kita. Ya, kalau, nah ini bedanya kalau seorang istri tegur aja, tegurnya dalam arti uh, ingetin, ingetin. Yang ini udah mau maghrib, lupa kali udah sholat belum, ingetin. Bukan nyuruh, sayang, sholat sono, tuh kayak nama sejadah udah disiapin, nggak, nggak begitu, nggak, nggak. Ya. Jadi diingat, ingetin. Ya Teh? Iya, Bib. Ada lagi? Kalau Halo. kalau seorang ayah mengarahkan anaknya ke sekolah biasa, tetapi ibunya ingin ke pondok ininya ke nafkah siapa yang kasih? Suami. Anaknya maunya pondok atau ke sekolah? Nah, ikutin apa kata anak Insya Allah anak tersebut menjadi anak yang soleh. kan dari kemarin saya udah pernah bilang tuh sebagai orang tua menurut saya ya menurut saya jangan pernah memaksakan keinginan orang tua untuk mendidik anak untuk jadi dokter insinyur Profesor tapi nggak nyampe ujungnya nggak tahu jadi apa tapi kalau ini keinginan anak saya ingin mondok saya ingin menuntut ilmu Pondokin Kenapa apalagi anak perempuan apalagi anak itu insya Allah Allah jaga dia Allah jaga dia betul-betul ya kenapa basicnya seorang ibu itu tahu masalah agama walaupun sedikit untuk men, apa mendidik anaknya kan berusaha sebagaimana dengan apa dengan suaminya kelak jadi kalau ada suami suami itu adalah yang pencari nafkah betul ya dia menginginkan anak tersebut sekolah menjadi orang yang sukses lah. Mendapat titel. silakan Di pesantren juga banyak sekarang yang keluar pakai titel. Kan. Ada LC. Ya kan. Ada MPDI. Kan ada. Nah, itu semua ada. Jelasin aja antara orang tua, istri dan suami. Ngobrol yang baik. Arahkan. Sehingga suami itu paham. Rata-rata, hampir rata-rata suami yang nggak paham, ini ntar kalau di pondok kuliahnya sebagaimana, ntar seperti apa, gitu, ya diajak ngobrol aja teh, dah? Iya bib, syukurannya bib.